Yang tadi, ya. uh, jadi hari ini kita dari Sanarkopolis Kampar kembali akan melakukan buka basis narkotika di wilayah Pantai Raja dengan tersangka inisial AD Jadi kita langsung uh, ke tempat biasanya uh, tersangka AD ini melakukan transaksi narkotika Mudah-mudahan tersangka masih berada di tempat, kita langsung melakukan upaya paksa dengan cara penangkapan dan kalau pakai mobil itu enggak lah ya. sih ikut dekat di mana aku belanja? di Pekan Di pekan. Ya. Ko siapa namamu? Sapit. Sapit. Iya. waktu lah di bong-bong situ mas, Di ya, situ ya. banyak pelempar tadi. KPO udah pantu ya? motor ya. Borgo ada ya? Wan. Mana lagi barangnya? Cuman itu, gemamu di mana? Rumah di Pancareanya. Wan. Ya. Uh, ambil borgo. Borgo, borgo, borgo. Ambil take Ya, Iya, lah di dalam tas, ada itu. Hmm. ada dua paket cuma apa satu Tiga, empat 4 tangan tangan rusak H? Padahal nyambung kan? dapat Pak. Ini ini baru yang kemuat. Ini aku dapatnya ini tadi kan? Ini satu. Iya. Eh, sudah hmm. tiba di sambung ini Enggak, enggak, iya, enggak, nampak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Dek. Adik, di... center si tasawa tasawa Eh, ambil apa? Mana? di depanan lari Dek. Ini oh, 5 paket. pakai kemeja? Iya. Dia pakai kemeja biru? Iya. Pakai kemeja dia. Eh, pakai pake kemeja dia. Lagi. agak cepat yang satu pakai satu pakai kaus di sebelah ini tadi dia berdua kan, di belakang, kita belakang jalan, tidak, udah pergi loh orang ini udah mau kabur ke bumbung jala panca kan situ, geser orang tuh, makanya kami bantai di sini ada ada alimin. Kau dapat barang dari siapa? Di pekan pak. Di pekan di mana nih? Kau dikasih si tadi? Bukan, saya beli di pasar bawah. Di mana kampung dalam kan? Kampung dalam, berarti ada dari sini juga. Kau tunjukkan ya ke sana ya, kalau enggak nanti. Saya namanya Pasar Bawah Pak. Kampung, Kampung Dalam, Pak. Tuh geledah belum hmm? Don? Udah ada geledah. Ini aja geledah tuh, ada 2 ya. kali tuh, baru tuh. dapat. Harus diulang geledahnya. Mau apa? Langsung apa-apa. terakhirnya Bu? Nah, nanti. terakhirnya aku. di mana kau ngambil? Kampung Dalam, Di Kampung Dalam. Berapa kau beli? 500. Di mana tempatnya? Saya tunjukkan. Iya. Oke, sama. Kau ngambil 500 itu apa, dari siang. Eh, hey, di mana tempatnya? Baru di sebelah mana? Siapa nama orangnya? Saya, saya tidak tahu namanya. Udah berapa kali kau masuk situ? Baru tadi. Iya buka. Kau kenal dari siapa sih itu? Dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan di mana? Hah? Dari Rusdi. Dari Rusdi di mana? Rusdi yang di belakang mana? Si Ade. Lo berarti Rusdi. Jadi si Ade kenapa? Adek, kan si Ade kan, kan? tadi nintik semua kan? Saya tidak kenal Ade Pak. Hah? Dia kantor Mama Kau? Mama Ali. Mama Ali. Muhammad Ali? Muhammad Ali tidak. Kenal. Ali Ali tidak kenal. Alimin sama Rusli. Jadi salimin yang initip? Alimin tidak initip. Saya memang niat beli ke sana. Siapa namamu? Ya. David David Dapid. Kalian dari sini? Hmm, enggak pak. Aku mau mobil, mau apa? Diri mas. Diri baik. bawah berapa banyak. どうぞ、まずはこれ。<音声><音声><音声> Anyway. Hmm. Hmm. ini di, ya, ya. di kantong sana ya. Hmm. Di dalam kantong celana dia langsung cepat ya. Nah, ya.